Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys sama gua Ismail bin Ma'il. Udah lama ya guys nggak ada update video dari gua. Ya maklumlah guys lagi psbb. Oh, orang di psbb nggak oh, bisa kemana-mana, guys susah. Kali ini gua lagi mau apa ya, gue pengen ini guys mau bikin tanki gel jepek gue itu mau model tayang teng gitu lah guys nah, kebetulan kan barangnya masih bahan, jadi masih banyak tayang-tayangnya, jadi juga butuh usaha banyak, lah, gampang sangat simpel dan sangat sederhana tinggal nanti kita gerinda-gerinda dikit, sisain sedikit-sedikit karatnya dan semprot pakai clear nah, tapi sebelum itu nantinya gua mau bakalan kasih epoxy dulu ya guys epoxy di bagian dalamnya itu kan ada resin sama hardenernya supaya tahan karat oke, oke. langsung aja ya guys bahannya ada di larangan saya guys kita saksikan bersama-sama ya ini dia guys bahannya ya guys tangkinya ini masih aduh karatnya pokoknya parah lah guys ini warnanya coklat begitu Kemudian itu juga cat-catnya masih banyak itu guys Ini kan bekas minyak tanah ya guys Jadi ya kayak gitulah jelek banget Oke nanti selanjutnya kita gerinda ya guys nah, Ini alat yang digunakan ya guys Gerinda listrik sama yang mata resiponnya itu yang amplas gitu Oke langsung disaksikan saja ya guys prosesnya Thank you. Guys, hasilnya gini ya guys Mengkilap ya Gilang-gilang dibandingkan dengan yang Kayak gini Oke, nah, gini kan dia ada yang Mengkilap, tapi juga tetap uh, Poin-poin tayang-tayangnya Ini masih ada Jadi nanti ini jadi Nilai sini tersendiri guys Ya ini ya guys ya Epoxy sama hardenernya Ini resin mereknya yaitu mereknya kemudian ini hardenernya nanti dicampur perbandingannya satu banding satu dia ya, siapkan wadah dulu ya guys masukkan ke dalam wadah campur satu banding satu kemudian nanti diencerkan menggunakan thinner e, penggunaan tinnya secukupnya aja supaya bisa apa ya mudah mengalir di dalam soalnya kan ini untuk bagian dalam tangki ya jadi, harus bisa dialirkan kalau bagian luar, kan? Walaupun n, apa namanya, kental juga, nggak apa-apa, bisa dioles-oles, ya, guys. dimasukkan guys ke dalam tangki guys atau kalau sudah dirasa mata ya guys tinggal dikeringkan aja guys. Mulai dijemur di tempat matahari. Kalau memang lagi hujan ya taruh di luar aja guys kayak gini diangin-anginkan. Oke guys, ini tadi sudah kita epoksi bagian dalamnya ya guys. Sekarang kita tinggal semprot pakai pelap ini mereknya Sakura ya guys. Tadinya aku mau cari samurai, tapi samurainya nggak nemu-nemu guys. Ya maklum lah guys, sekarang di kampung mungkin mesti online kali ya. Oke. Okay. Nah ini dia guys hasilnya guys sudah selesai guys setelah 3 kali semprotan nah akhirnya begini hasilnya guys sudah mengkilat dan lebih tahan terhadap karat guys dibandingkan sebelumnya yang tidak disemprot apa-apa Oke okay, terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya guys